merujuk hasil dari tim penetapan harga tandan buah segar TBS sawit Provinsi Sumatera Utara Sumut untuk periode 9 hingga 15 November 2022 telah menyepakati harga sawit umur 10 20 tahun turun 12,69 per kilo menjadi Rp2832,36 per kilo Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun Rp2.205,60 per kilo, sawit umur 4 tahun Rp2.409,82 per kilo, sawit umur 5 tahun Rp2.537,13 per kilo, sawit umur 6 tahun Rp2.608,13 per kilo, sawit umur 7 tahun 2636,50 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2702,12 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2757,05 rupiah per kilo dan sawit umur Oktober 20 tahun 2832,36 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2825,22 rupiah per kilo. Dan sawit umur dua puluh dua tahun dua ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma enam tujuh rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima lima rupiah per kilo. Sawit umur dua puluh empat tahun dua ribu enam ratus lima puluh empat koma sembilan dua rupiah per kilo. Dan sawit umur dua puluh lima tahun dua ribu lima ratus enam puluh lima tujuh satu rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan rp 12.608,99 rupiah per kilo dan harga kernel rp 5.284,71 rupiah per kilo dengan indeks k 91,88%. Sekian harga sawit untuk tanggal 11 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.